halo teman-teman apa kabar semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya amin ya robbal alamin oke masih di sekitar aplikasi pinjol ya dan di kesempatan kali ini admin akan mereview sebuah aplikasi pinjol yang statusnya masih ilegal dan saat ini masih terdapat di play store atau app store ya Nah di mana aplikasi ini memberikan limit pinjaman mulai dari 1 juta hingga 6 juta rupiah Dengan tenor atau jangka waktu minimum 91 hari hingga 12 bulan ya Di mana aplikasi ini baru saja dirilis pada bulan ini tepatnya pada tanggal 16 Januari 2023 ya teman-teman Dan sudah di download sebanyak 1000 kali Nah teman-teman, nama aplikasinya yaitu Get Emas Dana Cepat KSP Sumber Dana Besar. Tampilan aplikasinya seperti ini ya, bagi teman-teman yang belum punya silahkan download saja di Play Store atau App Store. Dan bagi teman-teman yang masih penasaran tentang aplikasi ini silahkan simak videonya sampai selesai agar teman-teman tahu cara mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Nah teman-teman tampilan menu utamanya seperti ini ya. Di sini pinjaman tertinggi yaitu sebesar 8 juta rupiah dengan tenor 91 hari bunga 0,05 per hari ya. Sebelum mengajukan pinjaman di aplikasi ini admin ingatkan perlu teman-teman ketahui bahwa aplikasi ini statusnya masih ilegal ya. Seperti biasa, jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman di salah satu aplikasi pinjol yang masih ilegal Teman-teman harus mengamankan data-data pentingnya terlebih dahulu yang terdapat di ponsel teman-teman Seperti foto, video pribadi, dan daftar kontak yang terdapat di ponsel teman-teman Dikarenakan jika teman-teman mengalami telat bayar atau galbay di aplikasi yang masih ilegal itu maka pihak aplikasi akan melakukan sebar data ya, melalui daftar kontak yang terdapat di ponsel teman-teman. Maka langkah lebih baiknya teman-teman eh, mengamankan data-data pentingnya terlebih dahulu. Oke lanjut ke cara pengajuannya ya. Nah seperti biasa di sini silakan teman-teman masukkan nomor handphone yang masih aktif. Oke, teman-teman. Setelah sudah selesai melakukan pendaftaran menggunakan nomor handphone, maka kita akan dikembalikan ke menu utama lagi. Silahkan klik lagi "Segera Ajukan". Oke, izinkan. Nah, teman-teman, setelah mengklik "Ajukan Pinjaman", maka kita otomatis akan diarahkan untuk mengisi informasi bank, ya. Di sini, atas nama pada kartu bank, sudah otomatis terbaca atau terdeteksi. Admin juga bingung, tidak tahu aplikasi mendapatkan informasi pribadi dari mana. Ternyata, di sini pihak aplikasi sudah mendapatkan informasi pribadi, ya. Padahal, di sini sebelumnya admin belum pernah melakukan pendaftaran di aplikasi GetMask ini, ya. Selanjutnya, di bawah ini silahkan teman-teman pilih nama bank sudah silakan di bawah ini isi nomor rekening bank Nah sebelum admin mengisi nomor rekening bank di sini uh, perlu teman-teman ketahui bahwasanya admin hanya sebatas uh, kasih contoh dan mereview aplikasi ini saja ya di sini admin tidak akan mengajukan pinjaman di aplikasi ini Nah, teman-teman, setelah sudah selesai mengisi informasi bank, maka kita akan diarahkan ke menu seperti ini ya. Di sini jumlah pinjaman yaitu sebesar Rp1.600.000. Di bawah ini durasi pinjaman hanya dikasih 7 hari saja ya. Dengan bunga Rp560.000 jumlah sebenarnya Rp1.040.000 jumlah pembayaran Rp1.600.000 Nah teman-teman, untuk pinjaman Rp1.600.000 ini kita hanya akan mendapatkan uang sebesar Rp1.040.000 saja ya Untuk bunganya di sini dipotong terlebih dahulu oleh pihak aplikasi Nah selanjutnya, jika teman-teman sudah yakin dan ingin mengajukan pinjaman di aplikasi ini, silahkan klik menyetujui pinjaman ya. Dan maka kita akan diarahkan untuk verifikasi wajah ya. Di sini admin uh, coba lanjutkan saja. Nah selanjutnya, di sini ada bacaan selamat pesanan Anda telah berhasil tinjauan akan selesai dalam waktu 30 menit. Silahkan klik lanjut. Nah, teman-teman, selanjutnya akan tampil seperti ini ya. Di sini informasi pinjaman yaitu di bawah ini jumlah pinjaman sebesar Rp1.600.000, durasi pinjaman 7 hari, tanggal pengajuan 2023 bulan 1 tanggal 23. Nah teman-teman di sini kita hanya dikasih tenor selama tujuh hari saja ya, tidak sesuai dengan apa yang terdapat di dalam deskripsi dan di dalam menu awalnya tadi ya. Aplikasi menjanjikan akan memberikan tenor selama 91 hari, ternyata di sini kita hanya dikasih tujuh hari saja. Nah jika teman-teman yang ingin uh, mengajukan pinjaman di aplikasi ini, sekali lagi admin ingatkan agar mengamankan data-data pentingnya terlebih dahulu jika teman-teman mengalami telat bayar atau legal bayar di aplikasi ini maka pastinya pihak aplikasi akan menyebar data kita ya terutama pihak aplikasi akan menyebar data melalui daftar kontak yang terdapat di ponsel teman-teman ya Oke teman-teman, itulah ya review tentang aplikasi Getmask ini. Di sini admin sudah kasih tahu simulasi mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Oke, semoga review kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Nantikan terus video-video selanjutnya dari admin. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.